Wah, makin banyak aja korbannya nih. Hmm, pemerintah Indonesia baru aja ngumumin pasien yang positif terkena virus corona. Eh, eh, virus corona koror. Kita tuh harus borong makanan ini. Ah, iya. obat obat ya? Oh, itu ya? Tuh, tuh, tuh, tuh. tuh, tuh, tuh iya, iya, iya, iya. Bukan gitu tuh. tuh, tuh. <tuh. Hei, waspada he, he. he. itu bule. Tapi nggak mm -hmm. perlu panik, apalagi lebay. Hmm. Yang penting kita harus siap-siap menjaga kebersihan diri, buka lingkungan kita. Oke oke. Okay, okay. Terus gimana caranya? Nah, caranya kalau makan jangan lupa cuci tangan dulu hmm. atau pakai hand sanitizer. Hmm. Terus kalau mau berpergian jangan lupa pakai masker akan terhindar dari polusi udara dan juga virus. Terus jangan lupa jaga pola makan, oh. hmm. oh. dari istirahat yang cukup agar dan tetap fit. Uh, terus corona itu emang resikonya apa sih? Mati lah. Hmm. Hmm. Hmm. Banyak banget ya. Terus? Ada virus lagi yang lebih berbahaya dari Corona ini? Hm? Hubung... Ya kan ada lah! Tahu-tahu gak? Hmm? Emang ada? Ada lah! Hubungan yang udah bertahun-tahun tapi gak ganjang di Sudah Yaaayyyy! Gak ganjang aja 10 tahun. Ah, yes! Yes! yes. <tuk lori> <tuk lori> hmm, mau nyomatang dong. Mangat. <tuk lori> <tuk lori> huh. Wah, makin banyak aja nih korbannya. Ini loh, pamer Terus kolomannya betul aku. kan harus gitu. Harus Emang ada pesan dia sekarang